Yo, bro, hari ini gue mau ubah konten lagi tapi berbeda, bukan lihat video lagi, guys. Tapi kita akan lihat status orang yang ada di teman Facebook gue, guys. Ini sangat seru. Jadi buat kalian teman-teman Facebook yang gue bacain statusnya, please subscribe. Kalau kalian gak subscribe, guys, itu sangat terlalu banget, bro. Oke, okay. kita gak perlu lama-lama lagi, kita gak perlu ngomong banyak, sama yang penting. Hari ini kalian sehat itu aku senang banget. Oke okay, jangan lupa buat kalian tujaga kesehatan, selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Jangan keluar kemana-mana, di rumah aja kerja di rumah ibadah di rumah guys itu sangat luar biasa. Oke okay? cegah covid bersama uh, sorry bersama cegah covid di rumah aja. Oke okay, guys next kita langsung ke videonya. ya Oke. Okay. Oke okay, kita akan lihat statusnya siapa yang dulu trending sini bro Oke okay, kita buka Weiss. kita pertama langsung dikejutkan dengan video tiktok oh, dari kakak si namanya sisi ZEE -E. bacanya apa sih Oke okay, like like Oh disuruh nge -like kita guys tapi kita lihat videonya dulu mudah-mudahan nggak copyright Wah ini copyright guys jadi kita pelanin aja Oops. sangat manis banget bro. Oke kita like guys karena ini manis jadi kita like guys. Oke okay. next kita akan melihat kita lihat dulu komennya. Oke okay, rindu jangan rindu berat aduh nggak ada juga mancing mancing nih kakak Oke okay, nggak apa-apa lupain aja. Terus kita kepada ada lagi status Andini Putri. It's in Makassar biar kayak orang-orang aja gitu hahaha -ha. oh ya yeah, ya yeah. foto di depan kulkas biar ngadem, oh, aduh <laughs> ini sangat kreatif banget ya foto di depan kulkas, aduh nih copy lagi guys nah, kita nggak usah nonton ke okay, next kita ke video selanjutnya Rahma Mashar pagi selalu menawarkan mimpi untuk diwujudkan. Fotonya kayak lagi nata matahari gitu guys. Oke okay, nice. Kita ke video selanjutnya. Oh masih kagak sih lagi guys. Wah dia lagi hobi main TikTok. Oke okay, kita putar. Iya, dia bilang full beranda. Iya beranda full kalau main TikTok terus guys. TikTok tuh kayak bikin ketagihan gitu loh. Oke, okay, nice. Kita ke status apa nih? Oh ini bukan status nih si. Ya. Yeah. Neng Inaya nih orang yang paling baik sekarang. Dia ngajarin aku bahasa Sunda guys. ini uh, kita lihat statusnya apa nih? sok sabaraha dua tuang atau itu tuang kadang kadang-kadang kadang-kadang tuang kadang-kadang dia itu nafkah saya 500. Kenapa gitu? Oh, sembuh apa hasil 1.500, Bu? 500.000 Kita aja 60.000 sehari udah ngelulu. -ngelu. Ini 1.500 per hari nggak enggak bakalan dapet. Enggak apa sih? Ini yang 1.500 yang satu hari belum pernah belum tentu dapat, Guys. Oke, buat kalian Kelas mengingatin apa lagi? Bantu subscribe guys. Untuk menuju seribu subscriber, subscribeku banyak, terpurunya banyak, guys. Aku akan bantu orang-orangnya kayak gini, guys. Oke, okay, guys. Siska Natari. Hiduplah seperti bulu kelpak kalepak. Hiduplah seperti bulu kelpak, walaupun hidup terjepit tetap tumbuh subur. Bulu kelpak itu apa sih? Aduh ya oke okay, fotonya main selamat sumpah Oke okay, kita ke Rizna Akta nih pemain tiktok nih banyak Jangan sembunyi di balik topengmu hanya untuk terlihat lebih baik Oh iya iya tapi tampillah apa adanya agar orang dapat melihat hal baik di antara keburukanmu is is is is, is. ngeri bro is is is ngeri Oh, ini orang orang ini salah-salah gunakannya itu gagal -gag tiktok lagi nih orang jadi ada endingnya dicek kali bego Oh ini yang lanjutannya Alia ingin jadi model tapi model salah gaya <tuh> coba kita lihat foto-fotonya guys ini enggak apa, apa Guys, karena dia udah posting berarti boleh dilihat, boleh ditayang ini, oke. Okay? Jadi enggak papa apa enggak masalah nih. Ya, yeah. hmm. hmm, model banget lah. Bus. posenya udah model banget, Guys. Cuma pengambilan gambarnya aja di zoomin aja. di tuh aduh. Hmm, ya yeah. iya. next cakep spesialnya Aduh masih ku ayah masih kakak sih lagi bro oke okay, kakak kasih Aduh kamu jangan sungguh senyum kakak siapnya udah jatuh cinta Oke okay, kita putar lagi Ini kopi rek lagi lagi. <laughs> aduh, tuh, tuh, tuh, cuma lagu ini aduh tuh, cincin cincin. Oke, okay, kemana nih? Aduh, kita tato bukan? Ita putus pita ed. Wah ini temanku juga nih, pernah dulu sempet ngecanggat cinta. Nah lagi live ya, oke. Okay. Iya pakai masker, bagus tuh bagus. Di rumah aja, tapi tetap pakai masker. Master Terus di bawah persis, oke. Okay, Supiana, barang baru apa nih? Batik apa? Batik apa? Assalamualaikum, Nah Iya, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya, sudah masuk lagi, cuman ada tiga pieces uh, tuniknya yang ready. Hmm. Kemudian di sini ada juga uh, dressnya. Hmm. Kemudian di sini ada setelan, jadi yang minat bisa langsung cover. Assalamualaikum, nah barang-barangnya sudah. Tuh enak banget. Cara ngejelasin tuh enak pasti banyak pembelinya, kayaknya. Ya. Kakak sih lagi guys Ini kakak sih, aduh muncul-muncul tertitupnya. Aduh, nih kopi lagi nih, kayaknya. Ini kita putar lagi ya. ampun, senyumnya bro. Pucing-pucing, bro. Pucing. ini kalau gak kasih muncul lagi tak tembak nih mau gak jadi pacarku oke okay, next kita uh, ija alia tina uh, ini foto-foto lagi thanks you for this day aduh gua gak bisa baca bahasa inggris bro. ini pintar juga nih orangnya pintar bahasa inggris gak biasa najamala hmm lagi live hmm manis banget sebenernya oke okay. Oke, hmm, oke, okay, okay. gemes ya, gemes ya, bikin gemes ya. Oke, okay, next, Tia Septia, ois. Oke, okay, senyumnya manis bro. Next, kita ke Lenny, Lenny. Jangan lupa bahagia. Aku lupa rasanya bahagia tuh kayak apa, guys lupa. Oke, okay, next ke siapa nih? Solviano lagi. Oh, ya yeah. oke okay, bajunya sangat bagus, bagus banget oke kayaknya Oke, okay. Hera Up, Peter Ig, Peter Ig, ya, yeah. Peter Ig ya, yeah ini bahasa anak gauh gak ngerti gue sumpah ya, filter IG ya itu maksudnya apa sih? IG? IG? oke okay. oke, okay, kita fotonya hmm. ya, yeah, nice Hmm. aduh, aduh, jangan manyum-manyum kayak gitu lah tuh oh, kan agak seder terus komentarnya cantik, mulus iya, mulus banget loh itu dia info guys jalan tulung indah lorong 14 tetap kah apaan memang lorong gua empat lorong belas guys aduh iya karena di desa gua guys di desa tulung indah Kecamatan kemarin itu ada salah satu santri yang dari temboro dan kemarin tuh sempat diambil dan diperiksa dan diduga mengidap Corona ternyata nihil sekarang anaknya udah pulang, udah bisa ketemu keluarganya, kemarin aku lihat sendiri. tuh hanya apa ya? Antisipasi dari Pemkot Intrak Utara. Itu sangat bagus, guys. Oke. Okay. Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, nice. Kita ke video selanjutnya. Akibat kelamaan nunggu ya main TikTok lagi, nih copyright lagi nih. Hmm, mau yang nih yakin gua? dunia kakak main tiktok semua nih aduh, oke okay, nice kita ke status lainnya yang menarik nih apaan aduh, udah, pipipip, ini bacanya gimana sih pipip nih salah ngomong dikit bicara kotor nih, oke? Okay. ini orang India memang kalau makan tuh ya kayak gitu, masya Allah masih satu ser, Bro mati gak leser Tuh apa sih bahasa Indonesia nya Hai pengen iya tempat itu yang besar itu nah pokoknya itulah <laughs> soalnya enggak tahu bro jadi ya itu aja nilai hari semoga bisa pulkam Amin yang penting enggak bawa virus ya yang penting enggak bawa virus lo boleh pulkam Oke Widya sama sudah puasa masih saja tambah gemuk Waduh Lihat fotonya guys Ini fotonya lagi basah-basahan nih Bagus Nice Oke okay. Manis dan putih Putih mulus pak de Ini rambut gue udah Udah aku potong ya Nanti kalau 1000 subscriber aku potong botak guys Nanti tuh botak guys besok sebentar lagi deh gua dibuat kaget karena subscribernya dikit-dikit nambah terus Oke okay, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini oke okay, next Nur Aisyah gejala apa kalau sakit pinggang kiri tambah susahku rasa jalan hmm, itu sakit apa ya kita lihat komentarnya yang manusia jadi dokter nih cuma. bukan mau ginjal aduh Mungkin aja lu udah dekat <laughs> Aduh nih teman-temannya kocak nih Oke okay, next Kita selanjutnya hmm, Nur Hapsa Waktu masih gemukan bu Upe Masih mudanya pipit Hmm ya nah, Fotonya manun semua bro Hmm, hmm gitu manunnya Kayak itu kalau foto manun udah Udah rusak otaknya. pipi wah ini memang nih, kayak gini foto-foto casual kayak gini nih aku suka banget dulu aku. <tutu> kalau cewek cari model tuh yang casual, suka banget tuh yang bibirnya tebel-tebel gini. Aduh, nice banget kalau di foto bro. Oke okay, next bro kita ke, ya ini Mbak Sulia lagi jualan online. Kapan-kapan endorse dua ya Mbak ya. Tapi masa endorse dua sih gue disuruh nyoba industry gitu Aduh. cerianya disuruh di pasar malah di TikTok waduh nih yang disuruh pi pasar malah di TikTok hmm kita tonton aja lah TikToknya lah cewek itu kayak gitu guys. Kalau cowok kita ngajaknya mabar, tapi kalau cewek sekarang ngajaknya mabar apa? Mabar main TikTok guys. Itu sangat luar biasa. Ya itu sangat luar biasa aku cuma bilang luar biasa, tapi aku bukan mendukungnya. Oke. Okay. Sekali-kali boleh lah, tapi jangan terlalu sering guys. Oke okay, Septian Tias. Ah ya, hmm, yang tadi pasang fotonya yang tadi bro. Oke okay, kita ke Okta Pontok. Okta Pontok. Ya ini salah. Lasted satu kata aja kita bicara foto lagi. Oke okay, terlalu lama jaga jarak sampai lupa jaga hati Edo uh. Hmm fotonya manjun lagi guys. Oke okay. next Reni W, w H. adik bungsu. Oh iya, iya iya mirip nih temen ya. Hmm, halo Reni. Arif A Arimaya beautiful komennya Oke yeah, next, shopee sayur jana masih ready ikan malah, malah aja karapu titang ikan merah waduh bisa bisa banget bro kalau digoreng terus disambelin tomat aduh hmm wow. hmm, lambeku garing guys kayak lain lain gitu. Hmm enak banget kalau bibit kering itu, bro. Oke, okay, Asmira, Puspita, wow, foto sama keluarganya. Hmm, oke, okay, nice. Oke, Langgeng sampai tua guys. Endanopia Alan. Ya, yeah. dia foto sendiri, senyum sendiri. emaknya diibur. Oke, ya <laughs> oke. Okay, yeah, okay. Steaknya di rumah aja, good. SK-nya di rumah aja, oke. Okay, depi, depi, cendera kasih, ya, jualan, jualan lagi. Nah, bagi cewek cantik-cantik, bro. Apalagi kita masuk aja ke ah, anggrek ini, istrinya istrinya teman gue nih, terkagum-kagum aku, nah, apanya. Oh, sama video desain rumah ya. Hmm. Hmm. keren ya oh, oh ini desain yang sangat bagus sekali nih buat rekomendasi kamar-kamar kamu guys Oke okay, nice kita ke selanjutnya bro kiki Hi Hena update here profil Victor iya foto dalam mobil dan senyuman manja hmm tiga di WTA hmm, fotonya ngeblur bro apaan sih aduh moso akal kerepen nih mbak kalau suaminya selingkuh gimana suaminya siapa suami saya <laughs> ya ya ya oke okay, nice gitu ke -gitu selanjutnya Dewi Haryanti Suhadi ini setelah temanku jualan nasi bakar nih terkenal enak nih nasi bakarnya tapi aku belum pernah beli ya nantilah kita akan beli guys Assalamualaikum nanti ready lagi ya nasi bakar kami melayani juga orderan nasi bakar buat sahur waduh luar biasa sekarang pasarannya bro teman gua oke okay, setelah selalu buat mas Arpan Epan oke okay. oke okay, next Yanti Nun mati ketemu bak dibaca klub. masa aku ketemu kamu tidak hijab waduh kode nih mas nih masnya buat masnya kode nih tuh pasang fotonya hmm senyum-senyum manja manja Oke guys langsung kita ke selanjutnya Widya ready anti ampela masakannya guys 3 pasang 10k Pengantaran jam 5 ya Cap memang ya Wah ini enak banget ya Apti lah bro Aduh ngiler bro Aduh, Aduh Gak pasa masih jauh lagi Baru jam 11 bro Hmm Oke okay, next Aduh sedap nih Oke okay, gitu aja guys Videonya buat kalian yang udah Aku bacain statusnya Aduh Sayang bang kalau kalian ga subscribe channel aku guys. Oke okay, bro, saya minta maaf buat teman-teman yang udah aku bacain statusnya. Oke, okay, see you next time. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja guys.